Api yang ganas tampaknya memenuhi wilayah merah-merah karena panas yang membakar terus-menerus dipancarkan. Ini membuat domain itu tampak seperti tungku dan suhunya yang tinggi tak tertahankan. Lindong duduk di udara, tidak ada pertahanan di sekitarnya. Kuali Burning Sky ini sudah sepenuhnya bergabung dengannya. Suhu di dalamnya mungkin berakibat fatal bagi orang lain, tapi itu tidak membahayakan Lindong pada saat ini. Kedua mata lindung tertutup, pikirannya tenggelam ke dalam burning sky cauldron, dan mengendalikan formasi. Meskipun ia tidak dapat campur tangan dalam proses penyempurnaan, ia perlu mempertahankan formasi ini. Lain jika formasi terganggu, penyempurnaan akan gagal. Pada saat itu, 8 Volcano Flame Essence Seton akan terbuang sia-sia. Bang Bang 8000 kaki kuali api besar ditangguhkan dalam arai api besar yang menutupi seluruh tempat. Naga api berenang di sekitar permukaan kuali api itu. Kadang-kadang, naga akan membuka mulut mereka ketika bola api merah-merah meludah ke dalam kuali. Ci, di tengah masing-masing kedelapan kuali itu ada delapan kelompok cahaya. Cahaya ini sangat terang, tampak seperti matahari kecil ketika mereka memancarkan cahaya. Riak menakutkan perlahan menyebar dari mereka. Rasanya seolah-olah delapan gunung berapi liar dan keras disembunyikan di dalam kelompok cahaya ini. Selain itu, samar-samar ada delapan gerbang yang diam-diam terbentuk jauh di dalam kelompok cahaya itu. Lindung perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Matanya menampakkan ekspresi bersemangat saat dia melirik kumpulan cahaya liar dan keras di dalam kuali, dan sedikit senyum muncul di wajahnya. Semuanya berjalan sesuai rencana, yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat semuanya selesai secara alami. Setelah Burning Sky Gate berhasil disempurnakan, dia akan dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dari Burning Sky Cauldron ini. Lindong telah mengantisipasi kedatangan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Periode waktu berikutnya adalah semacam penantian yang tenang. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu selama 8 hari ini. Domain dalam Burning Sky Cauldron tumbuh lebih liar dan lebih ganas dengan berlalunya setiap hari. Api menghujani dan mengamuk dalam domain tersebut. Pada akhirnya, hujan api berubah menjadi badai api yang menyapu seluruh domain dalam Burning Sky Cauldron. Kegiatan ini menyebabkan Lindung bersuka cita sedikit. Untungnya, penyempurnaan bisa diselesaikan dalam Burning Sky Cauldron. Jika ini dilakukan di dunia luar, dia pasti akan menarik perhatian banyak ahli. Pada saat itu, banyak orang juga akan mengintip situasi. Masalah itu akan membawa akan menyebabkan lindung sakit kepala. Kuali api dalam arai besar secara bertahap menjadi tidak stabil karena domain menjadi semakin liar dan keras. Pintu-pintu yang awalnya tidak jelas dalam kelompok cahaya mulai menjadi lebih jelas. Fluktuasi yang menakutkan dengan diam-diam menyebar dari dalam diri mereka dalam menghadapi fluktuasi itu. Bahkan ruang di sekitar kuali api menjadi sedikit terdistorsi Bang-bang, formasi itu mulai bergetar hebat mengikuti ketidakstabilan kuali api yang semakin besar Ekspresi lindung juga menjadi lebih khusyuk saat dia merasakan perubahan dalam formasi Saat ini, sudah 70 hingga 80 dilakukan Jika dia gagal pada saat ini, kemungkinan dia akan berakhir merasa cukup tertekan terlepas dari karakternya Jari panjang Lindung saling bersilangan. Segel tangannya dengan tenang berubah pada saat ini. Sementara pikirannya terus menekan gangguan dalam formasi besar. Usahanya jelas memiliki beberapa efek. Sesaat kemudian, formasi yang semula berfluktuasi menjadi jauh lebih tenang. Namun, pikiran Lindung tidak rileks sebagai hasilnya. Kedua matanya terasa panas. Ketika dia menatap bagian tengah kuali, api meningkat di tempat itu. Dan delapan gerbang merah-merah sebagian terlihat. Sudah hampir waktunya, panas membakar keluar dari mata hitam pekat Lindong. Segera, dia menggigit ujung lidahnya. Dan delapan suap darah esensi dengan yuan power terkonsentrasi diludahkan. Wajah Lindung langsung memucat saat delapan suapan darah esensi dimuntahkan. Namun, pikirannya sangat bersemangat dengan menjentikkan jarinya. Delapan kelompok darah esensi berubah menjadi panah yang menembak ke kuali api. Akhirnya, mereka memasuki gerbang merah-merah yang telah terbentuk. Berdengung, setelah darah esensi cerah memasuki gerbang merah-merah. Gerbang yang awalnya agak tidak stabil mulai bergetar liar pada saat ini. Gelombang demi gelombang cahaya merah yang sangat mengamuk dipancarkan. Akhirnya, mereka menabrak kuali api dengan suara keras. Mata lindung tampak muram. Dia mengendalikan formasi dengan sekuat tenaga. Dia sadar bahwa ini adalah tahap yang paling penting. Jika dia tidak dapat meninggalkan tandanya di Burning Sky Guides, dia tidak akan bisa mengendalikan mereka. Dengan cara ini, semua kerja kerasnya akan sia-sia. Lagi pula, terlepas dari seberapa kuat mereka, apa gunanya mereka jika mereka tidak mematuhi kendalinya. Aku harus berhasil, gumam Lindung pada dirinya sendiri. Tangannya tanpa sadar mengencang, dan beberapa keringat merembes keluar dari telapak tangannya. Bang-bang, raungan gemuruh terus dipancarkan dari delapan kuali api. Raungan itu sepertinya menabrak jantung Lindong, menyebabkan sudut matanya melompat tanpa sadar. Bumbung, kekuatan liar dan kekerasan lainnya tiba-tiba menabrak kuali api dengan keras. Setelah itu, murid Lindong menyusut saat dia melihat retakan muncul di kuali api. Kuali api tidak mampu menahan pertumbuhan gerbang di dalamnya. Wajah Lindong suram dengan pikiran, lampu merah-merah menyapu dari dalam formasi. Setelah itu, ia melilit delapan kuali api dan terus menstabilkan mereka dalam upaya untuk mencegah mereka meledak. Kuali api mulai membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan di bawah kendali Lindong. Dalam waktu singkat, delapan kuali api telah membengkak menjadi dua kali ukurannya dari kejauhan. Mereka muncul seperti kuali api besar 8 ribu kaki mengambang di langit, sebuah pemandangan yang cukup menakjubkan. Saat kuali membengkak, goncangan juga mulai melemah secara bertahap. Cahaya merah menyala dengan cepat berkumpul di dalam kuali, saat bentuk gerbang menjadi semakin jelas. Selain itu, koneksi samar mulai muncul dalam pikiran lindung saat gerbang merah-merah menjadi lebih jelas. Sumber koneksi itu adalah delapan burning sky guides yang belum sepenuhnya terbentuk dengan kuali. Munculnya koneksi ini menyebabkan kegembiraan terungkap di mata Lindong. Dia mengerti bahwa dia sudah memiliki kesuksesan awal dalam menyelesaikan langkah ini. Bang! Suara guntur yang mengejutkan tiba-tiba meledak di langit. Cahaya di dalam delapan ketel api menyala sampai ke titik di mana mata T3L4 nege 4 nanogram seseorang tidak dapat melihat secara langsung pada mereka. Apakah akan segera dibentuk? Lindung sedikit menyipitkan matanya saat lampu hijau berkumpul di dalamnya. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa delapan gerbang merah-merah di dalam cahaya yang menyilaukan dari kuali sudah berangsur-angsur stabil. Bang, delapan sinar cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meluncur keluar dari dalam kuali api pada saat ini. Ketika simbol cahaya muncul pada mereka satu per satu. Akhirnya, mereka mengeluarkan beberapa poni keras. Dan delapan kuali benar-benar meledak pada saat yang sama. Swosh, swosh, swosh. Api mengerikan menyapu langit. Segera setelah itu, sinar merah-merah panjang 8.000 kaki ditembak keluar dari api yang tampaknya menghapuskan langit. Akhirnya, mereka diam-diam melayang di depan mata lindung yang agak bersemangat. Mata lindung dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap langit. 8.000 kaki gerbang merah besar diam-diam berdiri di delapan arah. Api merah-merah mengalir di dalam gerbang ini, muncul seperti naga api berkelok-kelok. Delapan gerbang merah-merah berdiri di cakrawala, ketika fluktuasi yang tak terlihat diam-diam menyapu. Ketika energi awalnya liar dan keras dalam burning sky cauldron mulai mereda View, sekelompok uap putih perlahan-lahan dihembuskan dari mulut Lindong. Mulutnya terbuka ketika dia melihat delapan gerbang merah-merah, dan tawa tanpa sadar keluar dari mulutnya. Dia sadar bahwa Burning Sky Cauldron dengan Burning Sky Guides dianggap lengkap. Mulai saat ini dan seterusnya, ia akan dapat benar-benar melepaskan kekuatan Burning Sky Cauldron. Dengan mengandalkan, delapan tingkat pembakaran Sky Guides dalam Burning Sky Cauldron ini, Lindong memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengan siapapun, selama mereka bukan para ahli yang benar-benar melangkah ke tahap kematian mendalam. Lindong mengamati delapan Burning Sky Guides. Lama kemudian, sebelum akhirnya dia melambaikan lengan bajunya, langit bergetar, dan delapan gerbang merah-merah secara bertahap disembunyikan. Kali berikutnya dia bertemu musuh, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pikiran, dan kedelapan Burning Sky Guides ini akan mampu melepaskan kekuatan yang menakutkan untuk membunuh musuhnya. Aku akhirnya berhasil, Lindong menyeringai saat melihat delapan Burning Sky Guides yang telah disembunyikan. Dia akhirnya mendapatkan hadiah yang diinginkannya setelah melakukan begitu banyak upaya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, Bab 912, Lelang Sky Merchant. Ketika Lindung keluar dari Burning Sky Cauldron, hal pertama yang dia perhatikan adalah Mulingshan tidur nyenyak di atas Live Dead Coffin Cover seperti anak kucing kecil. Tidak bisa menahannya, dia tertawa getir. Gadis kecil ini tidur terlalu banyak. Mungkinkah dia telah tidur selama dia ditutup dalam kuali? Lindong berdiri di depan live dead coffin cover yang melayang. Ketika dia menatap boneka porselen Mulingshan seperti wajah. Pada saat ini, seuntai air liur menggantung dari sudut mulutnya. Bukti mimpi indah yang dia alami. Gadis ini, dengan sedikit senyum, Lindong menggelengkan kepalanya saat dia dengan lembut membelai kepala kecil Mulingshan. Ketika telapak tangannya melakukan kontak dengannya, Murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Simbol leluhur yang menelan dalam tubuhnya secara tak terduga mulai bergetar pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Lindong mengerutkan bibirnya. Saat ekspresinya mulai berfluktuasi tidak teratur. Mengapa simbol leluhur melahap dalam dirinya memiliki respon aneh terhadap Mulingshan? Yan melayang di samping Lindong. Dan menatap Mulingshan yang nyaman tidur sambil mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya ketika seberkas sinar kecil melesat keluar, sebelum bersinar di tubuh Mulingshan. Di bawah penerangan cahaya, cahaya terang tiba-tiba melayang keluar dari tubuh Mulingshan, sebelum berubah menjadi paus mini. Paus itu tampak hitam dan putih, mirip dengan perpaduan Yin dan Yang. Pada saat yang sama, fluktuasi kuno dan aneh terus-menerus dipancarkan darinya. Ini adalah Roh Iblis Lingshan. Lindong sedikit terkejut saat dia memandangi paus kecil yang juga tidur nyenyak itu. Iya nih, Yan mengangguk dan bergumam. Tubuh ini memang dari klan paus sage abadi, namun, fluktuasi ini tampaknya agak aneh. Mereka bukan hanya paus immortal sage. Setelah mendengar gumaman Yan, Lindong tidak bisa membantu tetapi mengangkat bahu. Sepertinya gadis ini tidak begitu sederhana. Bahkan kamu tidak dapat memahami seluk beluk batinnya. Petik 2, pada titik ini, mata Lindong tiba-tiba berkedip ketika dia bertanya, Mungkinkah Lingshan menjadi reinkarnator? Fluktuasi ini lebih aneh daripada reinkarnator, jawab Yan. Lindong tertegun, segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dia tidak berencana bertanya pada Mulingshan tentang hal itu, dan mungkin saja dia bahkan tidak tahu tentang keanehannya. Bahkan jika dia tahu, semua orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan itu tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak padanya. Lupakan saja, kamu bisa menyelidikinya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Lindong, Yan juga merasa tidak berdaya dan mengangguk. Dia sepertinya agak tidak ditugaskan. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, tidak ada yang dia tidak lihat di dunia ini. Namun, dia agak bingung karena gadis di depannya ini. Sosok yang berubah menjadi kilatan cahaya dan menembak ke tubuh Lindong sekali lagi. Selanjutnya, Lindong menarik telapak tangannya dari kepala Mulingshan sebelum memberikan batu kering. Oh, saudara Lindong, apakah latihanmu sudah berakhir saat batu keringnya keluar? Akhirnya ada respons dari Mulingshan yang tidur nyenyak. Dalam sekejap, dia buru-buru membuka matanya yang besar dan bening seperti batu permata. Wajahnya merah seperti bit ketika dia mengatakan dengan malu. Sepertinya, aku tertidur tanpa memperhatikan. Lindung tertawa kecil dan menjawab. Ayo pergi dan jalan-jalan. Hebat, setelah mendengar bahwa dia bisa keluar. Tanduk domba mulingshan seperti kepang bergoyang dalam kegembiraan. Kemungkinan memintanya untuk tetap patuh di kamar dan menjaga Lindung membuatnya merasa tertekan dan tersiksa. Dengan tertawa. Lindung menggosok tanduk domba seperti kepang, sebelum menjaga burning sky cauldron di dalam tubuhnya. Berbalik, dia memimpin Mulingshan keluar dari kamar. Selama beberapa hari Lindung berkultivasi tertutup, jumlah orang di Sky Merchant City telah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Tak terhitung ahli berkumpul dari wilayah laut tetangga. Dengan cara ini, campuran karakter dalam Sky Merchant City terus menjadi semakin bervariasi. Karena kehadiran semua jenis karakter buruk, tatanan di dalam kota berubah jauh lebih kacau. Sementara Lindung berjalan-jalan tentang Sky Merchant City dengan Mu Mulingshan, dia juga mendapatkan sejumlah besar informasi. Menurut apa yang dia dengar, selain Gua Angin Iblis, bahkan faksi besar lainnya dari wilayah Laut Angin Surgawi, Gua Semesta juga telah tiba di Sky Merchant City. Selain itu, Pemimpin kelompok mereka juga dikenal sebagai pakar puncak pada generasi muda wilayah Laut Angin Surgawi, Tangan Semesta Zoukian. Selain gua Angin Iblis dan gua Semesta, ada Sekte Ilusi Iblis Laut Iblis Ilusi, Sekolah Tablet Surgawi Laut Suan Utara, dan berbagai lainnya, faksi-faksi ini semuanya adalah tuan besar keberadaan daerah mereka dalam Iblis Caotik Laut. Namun, mereka semua sekarang telah berkumpul di Sky Merchant City. Dari kelihatannya, masa bergolak datang untuk Skymer Chan City, seperti yang diharapkan dari pengadilan pedagang langit. Kekuatannya yang sangat kuat. Setelah mengetahui tentang situasi ini, Lindung tidak bisa membantu, tetapi diam-diam merasa terdiam. Sebuah lelang tunggal mampu menarik perhatian semua kekuatan kelas berat ini. Dari kelihatannya, kualitas pelelangan yang diadakan oleh Skymer Chan Core tampak agak tinggi. Pada titik ini. Antisipasi tanpa sadar menyembur keluar dari hati Lindong. Apakah dia bisa mendapatkan peta laut simbol leluhur kedua dari lelang ini? Masih ada dua hari sebelum dimulainya pelelangan. Selama dua hari ini, suasana di dalam Sky Merchant City tampaknya berada di ambang ledakan. Hari-hari berlalu dalam sekejap mata, ketika sinar matahari pertama bersinar di pagi hari. Sementara seluruh kota menjadi mirip dengan gunung berapi yang meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, seluruh kota benar-benar tenggelam dalam keadaan hiruk pikuk. Wash-wash, saat Lindong dan Mulingshan berjalan keluar dari kedai, bunyi deru yang terdengar di seluruh langit. Ketika sosok-sosok melesat ke arah bagian utara kota seperti segerombolan belalang. arah hebat itu telah diaktifkan, ya. Lindung mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arai raksasa yang menyelimuti seluruh kota. Pada saat ini, sinarnya jauh lebih solid daripada sebelumnya. Fluktuasi tanpa batas itu samar-samar terlihat karena memancar keluar darinya. Jelas, Skymerchanor telah mengaktifkan arai perlindungan kota. Di bawah intimidasi susunan ini, bahkan ahli tahap kematian mendalam yang sempurna tidak akan berani berperilaku kejam di depan pintu utama Skymerchanor. Ayo pergi, Lindong tersenyum ke arah Mulingshan, yang sangat bersemangat sehingga dia tampak sangat marah ke segala arah. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak ke langit, sebelum menuju ke utara. Di belakangnya, ekor biru kecil dengan cepat mengikuti sebuah plaza melayang di bagian utara Sky Merchant City. Plaza itu lebarnya sekitar 100 ribu kaki, memungkinkannya untuk menampung 100 ribu orang. Plaza ini adalah tempat Skymer Merchant Court mengadakan lelang mereka. Layar cahaya turun di sekitar plaza. Dan itu berasal dari susunan perlindungan besar di langit di atas Skymer Merchant City. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan di dalam plaza ini perlu surat undangan yang dikirim oleh Skymer Merchant Court. Lindung berhenti di depan layar cahaya dan membalik telapak tangannya. Saat surat undangan hitam keunguan muncul di tangannya. Menjentikannya ke arah-arah -ara cahaya. Itu langsung bergetar, menghasilkan celah yang lindung dan mulingshan dengan cepat menembak. Bang, saat ia memasuki arai cahaya, keributan memekakkan telinga menyerbu ke arahnya, menyebabkan lindung samar-samar mengerutkan alisnya, mengangkat pandangannya. Dia melihat lautan manusia yang membentang hingga ujung pandangannya. Dia merasa agak tak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya ia menghadiri pelelangan berskala seperti itu. Mari kita pergi ke kursi kita terlebih dahulu. Tatapan Lindong menyapu plaza yang luas. Sebelum dia memimpin Mulingshan dan mendarat di tempat tertentu di antara kursi di depan mereka. Kakak Lindong, kamu memang datang. Tepat ketika sosoknya menyapu udara. Tawa yang mirip dengan dentang lonceng tiba-tiba terdengar dari depannya. Saat mengangkat kepalanya, hal pertama yang dilihatnya. Adalah sosok Tang Dongling yang ramping dan anggun. Tersenyum ketika dia memandangnya. Karena aku datang ke Sky Merchant City, bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan besar ini? Lin Dong memiliki kesan yang agak menguntungkan dari Tang Dongling ini. Karenanya, dia berhenti dan menjawabnya dengan senyum. Tang Dongling menutup mulutnya dan tertawa. Dia sangat cantik, bersama dengan statusnya yang tinggi di Sky Merchant Court. Obrolannya dengan Lindong menarik perhatian beberapa tatapan. Cukup banyak dari tatapan itu menyapu tubuh Lindong, mencoba untuk menemukan siapa sebenarnya yang telah mendapatkan rahmat baik dari nyonya pengadilan Sky Merchan Lindong juga merasakan popularitas yang dimiliki Tang Dongling. Pandangan itu membuatnya merasa agak tidak wajar. Namun, tepat ketika dia akan meminta cuti, banyak suara mendesis tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia melirik mereka, saat dia sedikit mengernyit. Orang-orang yang datang adalah Little Underworld King Xie Yan dari Gua Angin Iblis. Haha, Dongling, setelah tidak melihatmu selama setahun, kamu sudah semakin cantik. Xie Yan tiba di samping keduanya, dan mengirim senyum ke arah Tang Dongling. Nada suaranya agak akrab. Nona Tang, aku akan pergi dulu. Tidak ingin melakukan kontak dengan Xie Yan. Lin Dong melirik yang terakhir. Sebelum mengatakan beberapa kata kepada Tang Dongling saat ia bersiap untuk pergi. Haha, <laughs> saat dia berbalik, tawa lembut tiba-tiba terdengar dari Xie Yan. Menatap Lindong dengan sedikit geli di matanya, dia berkata dengan suara lembut, "Jadi, kamu Lindong." Kubu Lindong berhenti, saat kilatan keras merayap naik dari kedalaman matanya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.